Halo semuanya kembali lagi di channel Volky Hari ini kita akan bermain battle lagi ya eh, Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi Kita langsung mulai aja ya Oke okay, ronde pertama Dan kita mulai Ya ini Wallet Pot Rhino Clown Earth Earth Oke okay, jadi kita bikin bumi ya Kita bakal ambil biru sama ijo ya betul saja ya terus lantainya kita hitam aja ya terus kita bakal di tengah sini mungkin tengah-tengah berarti mana nih di sini ya kita ke atasin dikit itu bikin lingkaran lingkarannya segede apa ya kira-kira aja ya tapi jangan kegedean jangan terlalu kecil juga Oh mungkin gini kegedeannya jadi segini aja kali ya Nah begini jadi, pas begini ya jadinya. Ini satu dua tiga, begini. Habis itu sini tiga juga, dan begini ya. Terus kita bakal bikin kayak gini di tiga uh, sisi lagi ya. Oke, udah. Sekarang kita tinggal isi ya ininya di empatnya ya. Jadi sama kayak yang di bawah gitu ya. Oke, sekarang tinggal atasnya, atasnya ya sama kayak yang di bawah juga ya, kayak di sini-sini juga, di begini ya, begini ya, udah jadi sekarang tinggal kayak hijau-hijaunya -hijau gitu ya, Kalo gimana ya, kita asal aja ya, nggak usah akurat gitu ya, nggak usah sama kayak bumi yang beneran gitu, Mungkin di sini, kayak itu eropanya gitu, terus Indonesia ya, aku oh, gak hafal, hmm, begini mungkin ya ya begitu habis itu sini apa ya? Mungkin kita nggak lebarin dikit Oh ah, udahlah bodoh kita begini aja yang penting kayak bumi terus di sini kutubnya ya. kutub selatan sama utara di sini yang kutub utaranya oke okay. terus kita ganti ya jadi eh ya bener ya udah jadi Oke, okay, 40 Oke, okay, ini jadi bumi Terus ini bulan ya. Uh, Oke okay lah Oh, ini kayak roket ya Yang lagi ke bulan uh, Oke okay lah Buminya gak terlalu bagus ya Oke, okay, ini punya aku Ya, kita lihat Tuh, tadi ada yang megang legendary <laughs> oh, epic ya Oke, okay, ini hmm. hmm. Oke okay. Oh, ini keren juga nih Ini ada mataharinya Ini bulannya hmm, Good lah Oke, okay, ini juga sama ya Kayak yang tadi Hmm Oh ini bikin global dia keren sih Oke okay, ini ah, apa sih Oke okay. Nah keren hmm, Good Karena lingkarannya perfect ya Nah kayak yang lain ini juga, good ya, weh kita menang udah satu ya kita, wah kok, oh seri kita keren ya, oke, okay, ronde selanjutnya, ronde kedua, oke, okay, di sini temanya trampolin, pineapple chicken farm, cannon, cannon, uh, kita bikin meriam ya, berarti gimana ya? Hmm, kita bikin pakai apa ya? Kayak oak plank gitu ya. Terus mungkin oak slab sama oak stair. Buat rodanya kita pakai dark oak ini aja ya. Terus uh, mungkin kalau itunya kita pakai talinya gitu ya. Pakai itu. Terus buat bomnya pakai apa ya? Tapi udahlah, kita ini dulu aja fokus sama cannonnya dulu. Oke. Okay. itu kita mungkin buat rodanya dulu aja ya kita enggak bikinnya enggak usah gede-gede Mungkin innya dulu aja deh eh, ini apa ada kok blok kok kan? kayak beda gitu ya mau oh, udah lama nggak lihat kok blok seharusnya agak gede little, ya, ini tapi udah enggak apa hmm, mungkin kurang panjang ya Oke mungkin segini cukup terus kita bikin kayak innya ya begini enggak terlalu gede ya tinggal apa pin kita kasih gini juga iraga ya, tebel oke mungkin begitu ya terus di sini kita kasih talinya gitu ya ini talinya bukan pakai ini karena nggak bisa nyatu gitu dia tuh jadi harus ditempatin apa dulu gitu begitu kali ya terus ini buat kayak apa namanya produknya gitu ya produknya kita begini aja mungkin mungkin pakai ster ya ster ster mana ster Terkok mana ster nah ini dia terus begini ya begitu mungkin terus ini kayak nyatu gitu ya terus begini ya terus gini Oke okay. ini kasih kayu ini aja ya begini-begini kasih dark off ini kita ganti ini aja begini-begini ya, nggak begini. Oh, salah Ester ya terus kita pakai begini dan begini jadi enggak deh sama nggak ya sama ya jadi, kita keser aja ininya enggak dipakai serap aja Ini aku buruk oh my god ya yeah. dah jadi ya oke okay. Ya? oke okay, langsung aku nih hmm, aku lihat ada oke okay, oke okay ya Oh ada yang epic keren Oh ini kayak yang di sirkus gitu ya uh, pakai orang beri idonnya bolanya itu ya yeah, pelurunya lah oke okay, ini kecil ya tapi keren hmm, oke okay. Oh keren kayak apa ya ya pokoknya keren Ah, uh, good lah. oke okay. ini ada efek-efeknya ya hmm oke okay. bentuknya enggak terlalu bagus menurut aku ya Oh ini salahnya makanya Ah, uh, pup ya maaf ya Oke, okay, ini keren ya. Hmm, good lah. oke, okay, ada yang pakai cold block ini ya kayak aku. Hmm, oke. Dia lengkungnya enggak terlalu itu ya. Ini bundulnya ya begitulah. Oke, okay, terus ini <gak -2> pakai dropper ya dia. Oke okay, keren Tapi cannonnya gak terlalu keren sih Jadi Good gak apa deh Oke okay, kenapa Pada ini ya Mulanya di tengah sih Oke okay. Jadi pada kesana gitu Oke okay, ini yang menang ya Aku juara Oke okay, dua lumayan Oke okay, ronde terakhir Ronde ketiga Oke okay, kita mulai lagi ya Dua, satu, oke. Okay. Apa temanya? lunch lunchbox, cup, dragon, sama painting. Oke, okay. glasses, kacamata ya. Eh, uh, kita bakal pakai black concrete, mungkin ya. Terus buat kacanya, kita pakai white glass ini. Sama ya, yep, udah mungkin kita langsung buat dulu aja. Terus lantainya mungkin kayu ya kayak di meja gitu jadinya Oke kita mulai dari sini mungkin ya mungkin nggak usah gede-gede juga ini satu aduh tua gak patah ini setiga ini tiga juga ya berarti Oke mungkin mulai dari sini dulu Eh, uh, gimana ya ini mungkin ya gini aja terus ini begini ya yeah, begitu uh, mungkin begini ya agak diturunin lebih bagus 2345 terus begini ya begitu juga kan oke okay. Oh tapi ini kurang ya ini ditambahin aja mungkin agak lebaran dikit ya oke okay. dan ya mungkin begini ya oke okay, nanti aja deh Oh mungkin ini juga kita agak lebarin dikit ya kok kacanya mungkin terakhir ya kita bikin keseluruhannya dulu ya hmm. Ya, mungkin segini ya terus turun begini total oh, ya bentuk kacamata kayak gimana karena aku pakai kacamata ini, ini kacamata nih ya ini aku sekinya pakai hoodie gitu terus jadi ya, tutupin semua gitu ya terus ini lebih ya, dimana, oh sampai sini ya oh nggak ngitung tadi bloknya sampai berapa eh uh, ini mungkin ya ya begitu oke okay, terus udah ya ini doang hmm, begini lagi iya oke okay. kita punya waktu buat ngahias ya pakai kaca ya jadi kacamata beneran sini kita tebelin juga ya terus ini kita kasih kayak begini juga ya. kan suka ada kayak buat hidung gitu ya jadi ya begini mungkin oh uh, begini ya ya begitulah mungkin pakai glass pen ya udah gas saja lebih gampang neroknya ya biar cepet Oke 30 detik lagi ya aku udah selesai Oh salah mungkin begini ya Oh uh, begini mungkin ya begini ya terus gini lah ya udah. gitu ya oke okay. roti oke okay, dia bikin wow <laughs> keren uh, good lah yang kacamata mimi itu ya oke okay, ini juga keren good Oke, oh, untuk pakai glassman kayak gitu ya. Untuk aku pakai kaca biasa. Nah, ini punya aku ya. Oke kita lihat ada apa epic. Dia yang epic juga ya dua. Oke ini pada nyoba bikin kayak gini ya. Ini enggak terlalu mirip jadi aku kasih oke okay lah. Oke ini Kacamatanya George Not Found. Oke Oke ini Bikin apa Oh dia bikin kakek-kakek ya Keren keren uh, Good lah Ep, udah epic Lagi memegang Ganti Oke ini kayak maling ya hmm, Good lah Oh, dia malah bikin botol kaca ya? Oke okay lah, karena masih glass. kenapa ya? Okay, ini kacamatanya tebel banget ya? Hmm, oke okay lah, karena masih kacamata ya. nggak bakal kasih bu. Oh, ini keren, keren. Um, ah, uh, good lah. Oke okay, ini juga keren ya Ini seharusnya enggak kesanaan dikit baru turun hmm, oke okay. hey, eh kita menang lagi ya kita menang dua kali ya sekarang nah keren Oke okay, mungkin segini dulu video kita kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe ya jadi sampai bertemu lagi di video selanjutnya dah